Wow. aku makan sayur macam tu je guys. Mungkin basuh ke tak? Eh? Aku tak basuh. Hi guys, Assalamualaikum. Itu yang korang dapat lihat. Depan aku ni, aku ada beberapa. Ini sebuah. Ha, buah sayur lah kot. Buah dan sayur. Aku ada jagung. Jagung mutiara. Aku ada strawberry. Aku ada ice pan yang viral tu. Ha, katanya ada kat Cameron je. Tapi ada juga dekat air pemakit yang lain kan? Aku ada juga kelilit. Aku sebenarnya nak cari jagung purple tapi tak ada, bukan musim katanya. So, ada jagung ni je lah. Yang stroberi putih pun nak cari tak ada juga, ada yang ni je. Ha, nasi aispen ada. So, bolehlah. Kan? Okay. Oh, so, ni kira-kiranya buah-buahan say Sayuran daripada Cameron Highland lah, tapi tak adalah banyak sangat, ada 4 jenis je. Terang. Marilah kita makan ya. Aku buka ni tunjuk kat korang tu eh, Kalau korang nampak dengan jelas Frosty ni satu ni RM5 boleh cicang kau makan dengan Thousand Island pun boleh Macam ni rupa Cantik kan? Ni lah yang viral tu korang nampak Mari lah kita rasakan masaman strawberry ni dulu Okay guys Kau besar Kita dah Memang masak, aku dah rasa dia terdengar masak gila. Apa ni? Tolong, tolong. ha. Huh? Tadi dia, tadi dia. Cica coklat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Please bear in mind ya, aku tak akan makan ni ya. Saja letak banyak bagi meriah. Coklat ni tak cair sangat. Yang tekstur dia masih beku-beku sikit. korang cari jangan coklat ni mas-mas lagi. besar besar mano. Okay, Kenyi lasa. Banyak lagi nak makan. Tak habis nanti. So aku nak makan ni. Kledik guys. Kelomeng kledi yang satu plastik tu dalam Meringgit je com-come. Pak. Betul je susah sikit aku nak kuang kledik dia. Hmm, mandap. Manis boleh sedap eh. Kita buang pulik eh. Pedai lah labu. Kakau ketogel, ketogel kan dia. Nampak. Cantik warna dia. Purple. Makan kulit dia boleh. Dah memang manis, dia boleh makan cantik je. Tapi memang kalau makan apa Hanai memang sedap Aku ni dah suam-suam lah. Tadah, nah, korang nak ambik. Ambil, ambil. Hmm. Minum gelap. Dia sedap je makan gula eh. Hmm. Kau mesti tak sabar eh? nak tunggu aku makan ni eh. Aku jangan dulu kau makan ni. Okay, aku makan ni dah. Okay, nampak eh aku makan ice plan. Ice plan. Ice plant Sayur ice. Aku makan macam ni dulu eh Baru aku cicah Cicah tu Katanya rangup sangat Mari dah kita try Ber Kerangupan ni Bismillah Boleh makan sekali batang kan eh. Dia tak adalah rasa ais sangat Tapi ada rangup tu rangup Okay not bad rasa dia sedap Mari kita cuba dengan pencicah dia pula Macam ni ha nampak Takut aku kan tiba-tiba tak sedap Bismillah Pencicah dia ni masam-masam sikit so aku tak tahulah Thousand Island Aku macam rasakan kacang pun ada Macam kacang ni pun dah sedap Wow Aku makan sayur macam, macam tu je guys Mungkin basuh ke tak? Aku tak basuh <gasps> Bukan melempah Puan oh, cicah-cicah tu rasa adalah flavor lain masam-masam sikit kau oh, tak kosong, cuma crispy Eh, jangan makan jagung Mucihara katanya. Mucihara. Aku nak jagung kelep-pelep. Hmm. Tahu lah Sama. Cikot macam jagung. Apa bezanya. Dekat sana. Mesti. Bismillah. <guluh> Dekat lipstick aku sini. Ambil yang besar dah, menghabiskan hmm. Hmm. Hmm. <laughs> Sekejap, apa kata? Pada aku biasa je tak manis sangat pun Sebab so, aku dah makan macam-macam ni Tapi tak ada manis sangat Jangan kat sini pun aku boleh dapat lagi manis Entahlah, oh jagung tu memang macam tu rasa dia okey, okey, okey, okey, okey, okay, okay, okay, okay, okay, okay. tenang, okay. Mari kita. Hmm, <laughs> jagung cita coklat guys. Kena juga makan ya. Kau rasa sedap makan keledek tu daripada yang semua <laughs> Ni biasa je, jagung ni rasa biasa je So, bila ni macam biasa masam Masam Masam masam masam masam okay, Tapi okey lah Memang macam tu pun kan rasa Ni okey lah, something new Kenalnya ke dalam, benda ni lama dah ada. Tapi bar baru viral, ice plan ni Sayur ice ni Not bad lah. kalau makan macam tu pun okey Best rangup-rangup sikit Nak tambah flavour ni, apa cicah ni Macam tu kena macam pecah kacang, kacang buat dekat so dedak aku tak boleh tahu nak explain channel. Siapa boleh explain tolong explain kat bawah. Nak kar habis dan tunggu kegagum tapi taklah ride right pulak. Okey dah la tu. Apapun, terima kasih pada yang sudah sudi menonton video ni sampai ke minute ini-ini minute hujung-hujung ni ha. Tak ramai buat kalau buat pun tarik-tarik tarik-tarik je gitu. Jangan lupa untuk tekan butang like tu dan juga subscribe pada yang belum subscribe lagi channel aku. Terima kasih pada yang sudah suri subscribe selama ini. Teruskan menonton video-video dari channel aku. Okay? Itu je lah. Apa lagi nak cepat Sekian saja. Bye, bye Terima kasih. See you guys di next video. Bye-bye.